serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang untung selalu memberikan kabar baik, kabar bahagia dan kabar terbaru setelah Leslar tentunya baiklah persahabat Leslar dimana kalian berada untuk menemani santai siang kalian saat ini penggumin akan memberikan informasi menarik di siang ini persahabat untuk kabar pertama, kita awali dengan kabar info yang sangat bahagia sekali dari Bang Boril. Di laman akun Instagram Bang Boril, ini menginfokan bahwa Bunda Lesti Kejora akan kembali hadir tampil di acara festival Ramadan 2022 di Indosiar. Wow, jangan lewatkan ya, Lesti Kejora akan kembali hadir sebagai host. Di acara festival Ramadan di Indosiar malam hari ini pukul 22.00 waktu Indonesia Barat Kita simak info dari Bang Boril dalam sebuah kalimat caption yang dituliskan Bismillah, jangan lupa malam ini mulai pukul 22.00 WIB Ada penampilan Lesti Kejora sebagai host di program festival Ramadan 2022 live hanya di Indosiar. Pontengan channelnya. Terima kasih. Itulah info dari Bang Boril mengenai jadwal idola kesayangan kita Bunda Lesti yang akan tampil di Indosiar malam hari ini. Berikutnya persahabat. Kembali viral tanggapan Lesti. Kali ini viral oleh Bapak Menteri persahabat ya Bapak Sandiaga Uno. Diposting oleh akun Sabado Tengar Skaleslar Sebelumnya persahabat Pak Sandiaga Uno ini menuliskan sebuah kalimat Dua tahun terakhir ini berat buat masyarakat Bali Karena 65% lapangan kerja dan usaha mereka bergantung pada sektor pariwisata Berkolaborasi melalui dinas terkait dan stakeholder di daerah Kami akan hadir untuk memberikan pendidikan dan pelatihan Khususnya mengenai hospitality dan digitalisasi Untuk menyambut ekonomi baru pasca pandemi Sehingga para pelaku ekraf yang biasa menjajakan produk dan jasanya Bisa lebih simpatik dan diminati oleh wisatawan Dengan kebijakan yang tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat waktu Kami yakin ekonomi akan bangkit Pariwisata di Bali maupun di destinasi lainnya akan pulih Lapangan kerja dan peluang usaha bagi para pelaku UMKM kembali tercipta Tentu, dalam sebuah kalimat, persahabat Kita salvok dengan kalimat yang dibawa Pasandi mengatakan, tanggapan Lesti ke Jora. Tuh, wow, kira-kira tanggapan Lesti Ini bagaimana nih, persahabat, ya? mengenai Lapangan pekerjaan dan usaha di Bali persahabat ya, karena di Bali ini mengandalkan pada sektor pariwisata saja. Yuk, Bunda Lesti harus menanggapi nih karena tanggapan Lesti kembali viral oleh Bapak Menteri. Masya Allah banget ya, dicarain Pak Sandiaga Uno nih Bunda Lesti, Masya Allah mudah-mudahan selalu membawa keberkahan untuk banyak orang. Amin. Berikutnya persahabat kita lihat juga keunggahan K.R.Naningsi Ini memposting sebuah postingan tangan BBL Yang sedang digendong oleh Kak K.R.N.Zila Zuwardi Aduh ini masya Allah banget persahabat ya Ternyata Kang Jait lagi di rumah Lesnar siang yang ini Sepertinya mau buat baju lebaran ya Aduh masya Allah banget ya Mudah-mudahan saja ada vitamin bahagia dan kabar baik yang kita dapatkan Dari idola kesengan kita dan di postingan ini pun tentu banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan dari akun rahma.aini29 mengatakan Kang Jahid mengukur baju buat Lebaran katanya tuh masya Allah banget ya kita doakan mudah-mudahan tentu ada cedukan vitamin manja hari ini dari idola kesayangan kita. Berikutnya juga bersama kita lihat ada potret momen ketika Leslar ini bersama Bang Raymond. Ini sepertinya foto lama nih sahabat ya Foto lama ini waktu dede habis Mengisi acara di Indosiar sebelum puasa Tuh, kita doakan selalu Mudah-mudahan selalu sehat ya Untuk Bapak Bilar dan Bunda Lesi Kejora Kita masih menunggu cirukan Dan kabar baik selanjutnya Di siang hari ini Tetap stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi Menarik terbaru, terupdate Dan terhangat selanjutnya Bagaimana tanggapan kalian para mengenai informasi tersebut? Silakan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.